Baik, jumpa lagi bersama saya di week ke-6 mata kuliah Advanced Native Mobile Programming. Di mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang Android KTX serta penerapannya dengan menggunakan Picasso. Apa itu Android KTX? Android KTX adalah Kotlin extensions. Artinya suatu cara di mana Kotlin dapat mengoverride fungsi-fungsi yang ada di fungsi-fungsi uh, yang sudah ada di Android sebelumnya ya fungsi-fungsi Java uh, di-override atau diperpanjang dengan menggunakan stylenya nya Kotlin sehingga program-program yang atau fungsi-fungsi tersebut uh, bisa dipanggil dengan lebih uh, mudah lebih mudah dipahami, lebih cepat sehingga proses pembuatan program akan menjadi lebih ringkas dan cepat, oke okay? Jadi Android KTX ini merupakan uh, usaha Google untuk membuat pemrograman Android itu lebih nyaman lagi ya teman-teman. Karena di masa lalu pemrograman Android menggunakan Java yang uh, rigid ya, kaku dan rigid di mana uh, kita sering sekali menambahkan coding-coding yang yang uh, sebenarnya bisa disingkat ya dipersingkat lagi. Nah kemudian muncullah Kotlin yang membawa perubahan uh, sebagai bahasa modern yang punya keistimewaan untuk membuat program yang lebih ringkas lebih cepat ya. Um, kemudian uh, daripada Google melakukan perombakan terhadap fungsi-fungsi dasarnya maka Google melaunching Android Jetpack dan di dalamnya salah satunya adalah Android KTX yang gunanya adalah untuk fungsi-fungsi Java yang lama ini di-extend menggunakan ala-ala Kotlin. Oke, okay? nah seperti apa yang bentuknya ya teman-teman ya. Jadi Android KTX ini bisa mengekstend fungsi, bisa mengekstend property dan menggunakan stand lambda dan seterusnya ya. Dan secara core library terbagi menjadi beberapa macam library ada yang KTX untuk fragment, palette, SQLite, collections dan slide dan lain sebagainya ya. Jadi, sambil berjalan kita akan menggunakan Android KTX ini di berbagai macam kesempatan. Oke. Okay. Saya akan kasih lihat contoh uh, pemanfaatan KTX ya. Seperti Anda lihat di sini adalah program yang menggunakan share preference object. Share preference merupakan satu cara di mana kita bisa menyimpan data sederhana ke dalam aplikasi, ya. Jadi, datanya disimpan di dalam aplikasi. Um, biasanya, kita memanggil "share dot edit", kemudian diikuti dengan uh, "kalian mau naruh apa nih? Mau naruh boolean, kah? Mau naruh string atau naruh integer?" Ya, contohnya "put boolean" diikuti dengan "pairnya", "key value pair" di sini, kemudian kita apply. Sehingga, waktu ini dijalankan, maka kita menyimpan objek key dengan value tersebut ke dalam. Uh, share preference aplikasi kita, oke. Okay, ini uh, tanpa menggunakan ktx, teman-teman. Ya, dengan menggunakan ktx ini jauh lebih um, fleksibel, lebih pendek. Ya, kenapa kelemahan menggunakan uh, share preference sebelumnya adalah gak, kalau Anda mau menaruh lebih dari satu bulan, Anda harus panggil ini dua kali. Ya, edit boot boolean apply, edit boot boolean apply gitu. Nah, dengan menggunakan core ktx. Ma eh, menggunakan lambda, teman-teman, kita tinggal menuliskan share edit seperti yang Anda lihat ini adalah fungsi lambda, di dalam body functions-nya kita bisa taruh lebih dari satu put, ya, seperti yang Anda lihat di sini, ada tiga put, boleh Dengan demikian, ini sama seperti yang Anda lihat di sini, yang di dalam edit ini akan dieksekusi, di-apply sehingga tersimpan ke dalam share preference Kita lihat contoh yang lain, yang lebih sederhana, teman-teman, ya, um, misalkan Anda disuruh untuk membuat fungsi untuk mengkonversi sebuah integer menjadi nilai nisbi ya, menggunakan aturannya diubaya jadi kalau 81 ke atas A, 73 AB, dan seterusnya uh, solusinya Anda bisa bikin fungsi tersebut ya, tapi ada sesuatu yang lebih um, ini ya, lebih baik lagi ya lebih bagus lagi kalau misalkan integernya itu sendiri kita modif, oke okay. Basic class integer-nya kita motif, supaya kita menambahkan yang namanya fungsi tunis B. Oke, okay, fungsi tunis B. Nah, Anda lihat caranya untuk mengeksten basic class, seperti yang ini ya. Kita ketik fun, function, kemudian nama basic class-nya, misalkan integer, dot tunis B. Tentu saja tunis ini tidak ada ya, ini metode buatan kita sendiri. Jadi ini custom metode kita. dot tunisbi return-nya adalah string ya. Di sini adalah if sederhana untuk mengecek masuk A, A, B dan seterusnya. Dan bagaimana cara memanggil fungsi ini? Kalau Anda lihat um, semua integer sekarang memiliki tunisbi. Ya, ini sebagai contoh ya. var nilai 83 println nilai dot to Nah, ini fungsi buatan kita sendiri. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, um, Android KTX ini hebatnya adalah kalau Anda mau menambahkan kemampuan baru terhadap kelas yang sudah ada, Anda tidak perlu melakukan inherit. ya Tidak perlu mengextend kelas tersebut. Apalagi kalau cuma integer basic class seperti ini. Kita bisa menggunakan Android KTX untuk menambahkan kemampuan baru kepada kelas-kelas uh, yang sudah ada, contohnya ini, ya, integer tunisbi. Jadi anda bisa lihat tidak ada kelas baru, integernya adalah integer bawaan ya, kelas basicnya Android dan punya kemampuan lebih karena kita punya tunisbi di sana. Oke. Okay. Contoh yang lain adalah Android KTX juga mampu mengekstend View Object. Ya sebagai contoh, di sini anda lihat saya punya fun lagi. Text view, nah kali ini adalah objeknya view. Text view text, ada fungsinya set text. Di dalamnya ada parameter konten yang akan ditampilkan. Kemudian di dalamnya kita mereplace isi teksnya di this, sini, this merefer ke dirinya sendiri. Text view ini sendiri, text merefer ke property yang dimiliki oleh text view. Sama dengan kita kasih prefix rupiah. Jadi set teksnya kita override untuk diberi, uh, diberi prefix dolar konten ya. Jadi kalau saya punya set text view apapun teks viewnya pasti punya set teks ini, oke? Okay, ya itu hebatnya ya. Jadi yang kalian tulis di sini akan berpengaruh kepada semua teks view yang kalian punya dan kalian bisa memanfaatkan set teksnya untuk menambahkan prefix rupiah di depan konten teksnya. Oke, okay. nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan, cara memasang tepatnya Android KTX dalam Project kita. ya. Secara default, teman-teman, Android KTX sudah terpasang, sudah terinstall di Project Anda. ya. Kalau Anda cari, ada implementations Android X Core Core KTX 132. Ini sudah ada di dependensian kalian. Jadi, artinya secara tidak sadar Anda sudah um, bisa menggunakan uh, extension dari Android KTX ini di program-program Anda. Oke, okay. untuk lebih jelasnya saya akan um, membawakan tutorial menggunakan Android KTX dan Picasso untuk menghandle student foto. Oke, okay. jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah kita akan meng ya, foto-foto student ini. Oke, okay. jadi menggunakan Picasso dan kalau anda lihat ada progress bar. Progress bar-nya akan hilang jika proses finish uh, proses load image-nya finish atau selesai dilakukan dalam kaitannya ini daripada setiap kali saya punya gambar kemudian saya panggil Picasso itu akan melelahkan ya saya lebih memilih untuk mengextend image view yang saya punya kemudian di dalamnya saya kasih uh, program untuk loading Picasso oke okay. Kita akan lihat bagaimana caranya ya, teman-teman ya. Oke, okay. Se uh, sebelum kita mulai, ada satu yang perlu dibenerin dulu terhadap layout yang kita sudah miliki. Coba Anda buka ini. layout, uh, layout, kemudian sudah list item, XML, dan oke. Okay. Nah, di gambar ini kita lupa kemarin untuk mengeset set 100 dp width-nya, 100 dp dan menggunakan skill type atau uh, ini ya stretchingnya kita pakai skill tab center crop ya center crop lalu kita tambahkan yang namanya progress bar okay. progress bar tepat di tengah gambar tentu saja kalau mau beneran tepat Anda harus tempel-tempelin seperti ini teman-teman ya Nah sehingga kita punya progress bar tepat di tengah, dan ID-nya progress bar, uh, fotonya adalah image view. Oke, okay? seperti itu, teman-teman. Oke, okay, kita lanjutkan. Uh, step selanjutnya adalah kita mau mengeksten image view untuk menggunakan Picasso untuk load gambar, namun di mana sebaiknya kita taruh filenya, ya? Apakah kita taruh di model? ataukah kita taruh di view, ataukah kita taruh di view model. Nah, kelas atau file utility ini sebenarnya tidak bisa diletakkan di MVVM ya, karena tidak uh, masuk akal, bukan termasuk MVVM. Kelas uh, sorry, file utility ini hanya file supporting supaya program anda lebih jelas, lebih ringkas. Nah, solusinya bagaimana? Ya kita akan bikin package baru, package yang diberi nama util. Untuk menampung semua hal, semua kelas, semua file yang tidak termasuk ke dalam model view ataupun view model. Oke, langsung aja new package util. Oke, di dalamnya kita create new file util. Tapi ini bukan kelas ya, ini file. Ya, karena saya mau mengextend function aja sebenarnya. Isinya apa? Kita langsung aja mau extend yang namanya Function image, view dot load image Seperti ini Oke okay. Kita lakukan import Import ya Anda bisa lihat sendiri Kita mengimport widget originalnya Image view nya e, Ada dua parameter ya URL nya sendiri Yakni gambar yang akan di load Serta progress bar nya ada alasan kenapa kita memasukkan progress bar di sini, karena kita ingin menampilkan progress bar sembari Picasso-nya load gambar, dan kita akan menyembunyikan progress bar setelah gambarnya berhasil di-load. Oke, okay. teman-teman kita akan uh, menambahkan dependensi Picasso. Anda bisa kopas dari slide atau dari uh, website resminya Picasso, GitHub-nya, sorry. Anda bisa kopas ini dari GitHub-nya, tekan signal, tunggu beberapa detik. Oke, okay. oke okay, sudah. Nah, uh, selanjutnya adalah kita akan coba pakai Picasso itu di um, image view kita ya. Caranya adalah Picasso cat. Seperti ini jangan lupa alt enter untuk mengimpor Picasso nya dot load URL kalau ada lihat di sini Picasso seperti yang pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya adalah di sini kita lihat Picasso menggunakan metode chaining artinya dia bisa mengkombin beberapa metode ya mengrantaikan beberapa metode dengan memanggil metode A disusul metode B disusul metode C dan seterusnya oke okay. Kalau tidak pakai metode ini sebenarnya ada cara lain yakni menggunakan options variable. Ya tapi itu tidak uh, saya bahas di mata kuliah ini Anda bisa pelajari sendiri ya. Oke. Okay. Dot into ya yeah, this. Nah saya terangkan di sini uh, load URL tujuannya adalah untuk mengload apapun yang kita passing di sini. Size ini kita gedein 400 pixel karena gambar originalnya itu kecil, jadi kita terpaksa besarin, center crop ya dibesarin tapi di center di tengah supaya hasilnya bagus. Dan kalau terjadi error maka tampilkan icon error. Kita belum punya icon error, teman-teman ya. Nambahkan icon error dengan cepat, klik kanan drawable, new vector asset, klik clip art logo Android ini, lalu cari yang namanya error, oke? Okay. Ketemu, pencet OK, pencet next, dan finish. Sehingga di sini, teman-teman kita bisa mengakses. Jangan lupa diimport R-nya. Uh, error IC baseline error 24 Nah, kemudian Picasso-nya akan ngelut semua ini. Kemana, into mana, gitu ya. Intunya tidak lain, bukan adalah image view-nya sendiri. Sehingga kita pasingkan this di sini. Oke. Okay. Nah, Load image ini akan kita panggil untuk meload setiap foto student yang ada di dalam list view, recycler view. Kalau Anda ingat ya, recycler view itu menggunakan adapter untuk merender data di dalamnya, sehingga di sanalah kita akan pasang, uh, panggil load image ini. Oke, okay, kita akan buka adapternya, student list adapter di bagian on bind view holder. Sudah ada beberapa program di sini untuk memasang ID, memasang name dan uh, navigasi ketika button detail ditekan. Di sini kita tambahkan holder.view. Kalau Anda amati yang tadi ya yang uh, student list item kita punya foto ini yang diberi nama image view standard saja. Berarti di sini kita akan memanggil image view from student list item dot. Nah, mari kita lihat dan buktikan apakah metode buatan kita yakni load image ada. Nah, jelas kelihatan di situ ya. Kalau Anda hover, ini kok nggak kelihatan ya. nanti bisa kelihatan ini ya. Dapat dari mana? Ah, itu dia. Image view income g itu. Nah, artinya ini load image buatan kita sendiri dan mungkin tidak uh, bisa dipakai di project yang lain kecuali Anda define dulu dot .image url-nya dapat dari student list, ya release student ke posisi tertentu dot, uh, position. Dot photo url kemudian progress bar-nya progress bar-nya adalah uh, objek progress bar yang kalian dapatkan melalui uh, ini ya, melalui progress bar yang ini dengan nama ID progress bar. Oke. Okay. Jadi yang di passing di sini bukan ID-nya melainkan progress bar-nya itu sendiri. Holder holder.view.progress bar. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Nah, ini perlu di dot to string, teman-teman. Oke. Okay. Ya, yeah, itu di unload image-nya Mari kita coba jalankan lewat emulator. Kita lihat hasilnya di sini. Oke, kita tunggu proses instalasi ke emulator ini. Launching activity. Oke. Ya akan muncul progress bar menunjukkan sedang connect ke RS API yang kita siapkan dan setelah dapat ya dapat datanya maka ditampilkan dalam recycle view dan anda lihat ada progress bar yang bergerak di sini teman-teman uh, yang dilakukan adalah ini loading gambar dari server oke okay. kita akan tunggu oops ya maaf karena load ulang ya Ya, agak lama, maaf loadingnya. Nah, Anda lihat ya. Jadi gambarnya berhasil terload, namun ada satu masalah di sini. Uh, walaupun gambarnya berhasil terload, progress bar-nya lupa untuk dihilangkan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Terus bagaimana cara menghilangkannya atau menyembunyikannya? Kita akan lihat uh, bahwa Picasso sendiri punya yang namanya callback functions ya. Callback functions yang ngasih tahu apakah gambarnya terload dengan sukses ataukah gambarnya gagal di dengan macam-macam errornya. Oke, okay. di bagian Utility class, oke okay, di sini kita akan menambahkan parameter kedua dari into, di mana di sini tempat kita menyematkan callback functions, anonymous callback functions. Seperti ini teman-teman ya, tentu harus diimport dulu. Import uh, Anda pilih callback uh, com square up picasso jangan yang lain. Dan karena ini merupakan abstrak kelas atau interface yang dimana Anda harus mengimplement membernya. Ya, ini abstrak kelas ya. Callback ini abstrak kelas artinya harus diimplement membernya. Out enter implement member ada dua fungsi sana on success dan on error, oke? Okay. Kita hapus dulu tujunya. Nah, kalau sukses, tentu saja yang dilakukan adalah menyembunyikan si progress bar, oke? Okay. Progress bar yang dipasing di sini, yang dipasing oleh uh, si uh, ini, uh, the progress bar, ya, stroke progress bar dari older view-nya, dipasing masuk, diterima di sini, dan posisi awalnya adalah dia akan Jalan otomatis, dan di dalam sini, kalau sukses, maka programnya sederhana sekali. Kita ganti visibility-nya menjadi gun Oke, artinya dia dihilangkan. Oke, nah kita langsung coba lagi, jalankan kembali teman-teman. Saya pan-play. Oke, mari kita lihat hasilnya, teman-teman. Okay, loading dari server ya nah progress bar nya hilang ya setelah gambar selesai di load progress bar nya hilang dan review nya berjalan dengan baik ya oke okay, nah oke okay. Nah, selanjutnya adalah homework ya, PR. Oke, okay. jadi yang Anda lakukan, tapi nah, segini adalah Anda membuat agar uh, aplikasinya bisa mengakses student detail. Oke, okay. student detail, walaupun ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini, tapi ada materi, ada hubungannya juga dengan materi yang kemarin ya. Jadi, apa yang harus dikerjakan? Yang dikerjakan adalah jika user pencet tombol detail, maka aplikasi akan navigasi ke halaman student detail, dan menampilkan informasi student tersebut oke, okay. mulai dari fotonya student ID, student name dan seterusnya, semua informasi ini diambil dari server, oke, okay. jadi bukan kalian kirim datanya dikirim ketika tombol ini diklik salah, melainkan datanya di load ulang dari server ketika berada di halaman details, seperti itu ya nah, untuk membantu kalian saya sudah siapkan Endpoint untuk mendapatkan single student. Kalau endpoint sebelumnya yang alamatnya httpadvc 2 studentphp ini akan mengembalikan a list of student. Ya, Jadi bentuknya array, banyak student di dalamnya. Sehingga kita perlu a student list untuk menampung data tersebut. Berhubung endpoint yang untuk detail student ini uh, butuhnya cuma single student, maka saya siapkan sebuah endpoint seperti ini dengan sebuah query string tanya ID sama dengan student ID. Nah, student ID ini Anda bisa replace dengan student ID yang ada di list tersebut. Sebagai contoh ya, kalau saya panggil http 2 tanya ID sama dengan 16.055 maka outputnya di web browser ada JSON-nya mengoutputkan seperti ini ya single object. Kurung-kurawal buka kurung kurawal tutup ini adalah single object dari student 16.055. Oke, okay. dengan kata lain, teman-teman untuk membaca single object Anda perlu mengedit sedikit atau menggunakan JSON from JSON yang di dalamnya, di type-nya menggunakan single student ya. Jadi di type-nya JSON ini Anda isi student titik dua titik dua kelas Java dan data type-nya from json-nya ini kita isi student. Sehingga result-nya sendiri adalah sebiji objek student. Oke. Okay. Itu ya. Hint yang lain adalah Anda bisa menambahkan argument di student detail fragment yang uh, argument ini nanti akan berisi data student ID, teman-teman. Oke. Okay. Oke. Jadi waktu kita klik detail maka kita mengirimkan ID argumen student tersebut yang kita klik tadi. Due date nya kapan? Homebook harus di submit pada minggu depan, week ketujuh. Submit means you have to commit and push before the due date. Artinya uh, silakan push dan commit sebelum tanggal tersebut dan uh, apa namanya Anda perlu menuliskan alamat URL ini ya, URL repositori Anda di ULS kembali. Ya, walaupun sama ya dengan sebelumnya. Tidak apa-apa, jadi ditulis kembali. Oke, okay, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa email saya atau menghubungi lewat Hangout. Terima kasih lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.